Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Indka. Assalamualaikum di channel kita sharing session kita masalah emang ada. Sin, Yes, mau cerita? Iya. aku lagi bingung. Aduh. Aduh, mau cerita loh Masalah, kan berarti bingung ya. Oke okay. <laughs> Mereka <Menurut laughs> maaf ya, aku cokol dulu oh <laughs> Gak apa-apa Sin hmm. lu kan kenal ya, teman hmm. gue si Madam satu itu Oke okay. aku tuh lagi bingung hmm. Kemarin Gue pas lagi jalan-jalan ke mall hmm. Toto gue papasan hmm. Sama suaminya hmm. Terus ya, lu kan Nama temen gue, kan lu tau gue ya orangnya gimana nah, Maksudnya aneh. suaminya sama perempuan lain hmm. Terus Oh. gue kan bawaannya suka langsung ketemunya pasti eskalator pula kan okay. dia langsungnya, hai mas ini mana Ups, pas gue sadar oh, oh kok bukan gitu, gitu oke. Okay. Kan. <laughs> <laughs> <laughs> Tapi mungkin bukan apa-apa kali ini enggak juga? Mm, ya terus papasan hmm. berapa kali terlihat hmm. beda ya berbeda image. Oh, Terus, pas ketemuan oh. kedua, udah gak mau gue kayak gak mau ngeliat gue gitu. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, sih, itu, pernah, sih, sih pernah, pernah kayak gitu Hah, pernah oke, oke, oke, oke, gue Oh ternyata sama juga ya. Itu posisi kayak gitu tuh, nggak enak banget. buat Bing, kita loshin. ya, Maksudnya kita, kita mesti gimana sama hmm. teman kita? Kita mesti ngadu. Iya, gimana sih, Mbak? Ingka? Gimana sih gitu kan? Cuman kan nggak enak Ngadu banget. takut jadi hmm, hmm. berantem, iya, gimana mencu, rumah ya? Gimana gitu? Gimana sih? Gimana sih? Gimana uh, gitu uh. uh. enak, enak gitu. gitu ya? sih? Itu sih? Gimana Iya sih, memang membingungkan oh, banget. Kenapa merayak ceritaan tentang ini? Oh, oh iya, gimana tuh Mbak Inka? Tidak langsung aja deh, coba oh, waktu itu waktu ngeliat itu terus Andi gimana? Kaget, yes, kaget yes, banget. Tahu nggak? Uh, Cindy waktu itu nggak bisa ngomong karena bingung gitu loh Mbak Inka. Hmm. duh gimana ya ngomong apa ya aku gitu kan? Komen kitanya itu loh banget, nggak bingung. Iya, gitu. Iya ya kalau kayak gini kan memang banyak sudut pandang gitu ya hmm. teman kita juga kan ada yang teman dekat teman hmm. yang ya, asal bener. kenal hmm. ada teman, ini juga menentukan apa yang harus kita lakukan ya Iya kan? Ya. Ya kan kalau terus begitu teman kita ini teman yang emosional apa teman hmm. yang tenang, hmm. atau itu semua memang menjadi uh, pemikiran menentukan. kita ya, ya, hmm. ya hmm. karena kan kontekstual jadinya hmm. Hmm. tapi ya memang kalau kalau nah ini sudut pandang aku, hmm. ya kan? sudut pandang aku kalau aku kan mengambil sudut pandang tuh karena tujuan aku ingin bisa berperilaku selaras dengan kehendak Allah gitu hmm. jadi segala sudut pandang itu untuk menyelaraskan diri dengan uh, perilaku yang sesuai dengan keinginan Tuhan hmm. gitu. tentunya uh, kalau aku harus yang pertama kalau mau ingin menjadi satu ibadah kan tidak memihak yang pertama. oke, itu apa saja tidak memihak, tapi tidak mm. memihak itu karena menyadari mata ini terbatas yeah. apa yang kita lihat belum tentu benar mm. gitu, apa yang kita, oh, walaupun nih kita bilang nih saya lihat pakai mata kepala mm -hmm. sendiri, tapi kita nggak bisa bilang itu suatu kebenaran, mm. Oke, okay. gitu, mm. kalau aku sih yeah. gitu, karena <tuh> Misalnya ternyata uh, bu, itu saudaranya itu jadi uh, iya, masalah, itu dia, atau iya. misalnya juga uh, memang benar itu tapi ternyata mereka jadi sebenarnya harusnya mereka ada jalan keluar dari karena kita jadi uh, pecah gitu. Jadi ya. kalau aku sih ngambil sudut pandangnya itu yang membuat aku, bukan yang membuat temanku, hmm. atau suaminya taat sama Allah, enggak, okay. hmm. karena menyadari bahwa um, ketaatan itu kan goib, ya ketaatan itu perilaku orang lain yang kita nggak bisa nilai gitu, hmm. misalnya uh, dia selingkuh, atau, kan kita nggak bisa nilai, yang nilai itu cuma dia sama Tuhan, ya. Ya. jadi Uh, kalau dalam posisi aku seperti itu, aku melihat aku cuma mengambil pelajaran dari situ aja. Hmm. Gitu sih, aku hmm. melihat bahwa, oh ya, pertanggungjawaban masing-masing. Hmm. Ketika aku menyampaikan, hmm. lalu ternyata salah, berarti kan aku nggak taat. Lalu, ketika aku sampaikan, ternyata aku pastinya sih kalau menyampaikan berarti aku memihak. Iya, hmm. hmm. benar, aku ya. memihak. Nah, ketika aku memihak, hmm. itu tidak lagi menjadi ibadah. Hmm. oh gitu okay. ya? Jadi, ya, ya. alasan kita diem tuh, alasan banyak, banyak macam alasan ternyata. di belakangnya. Hmm. Ya. Tapi, diamnya tuh diam apa? Ya, diam, ya. udah gitu. Jadi, ada fakta seperti itu. Uh -huh. Mau apa? Mau ngambil pelajaran dari situ uh -huh. untuk ketaatan kita, uh -huh. atau kan yang ada sekarang? Kan, kalau orang ikut persepsi lingkungan. Uh -huh begitu ada proses begitu dia lihat, lalu dia ngambil kesimpulan, ya. Ya. lalu bukan membantu malah menggunjingkan. Iya ya. itu, itu dia. Itu ya. kan justru kita mm -hmm. jadi nggak taat. Ah. Ya, iya. Makanya hmm. memang sudut pandang ini ditentukan oleh tujuan kita mau apa. Oke. Okay. Jadi okay. aku nggak bisa bilang bahwa orang yang mau nyampaikan atau segala macam salah mm -hmm. tetap kontekstual. Okay. Ketika yeah. misalnya seorang istri itu mau untuk Memperbaiki dirinya, uh -huh. ya, dia minta sampaikan, ya, disampaikan untuk memperbaiki diri. Uh -huh. Tapi, kalau untuk uh -huh. uh, sesuatu yang malah menjauh dari ketaatan Tuhan, uh -huh. ya, yeah. jangan disampaikan, jangan ya. Yeah itu di, di situ kita harus mikir. Iya, yeah. kita yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Emang kita yang bingung yeah. jadi masalahnya yeah. kan hmm. kita tuh. Iya, hmm. yeah, yeah. Ternyata hmm. diam, hmm. mau apa kita. Betul. Dan kemarin kita enggak ceritaan satu, satu sama lain ada fenomena ini, ternyata itu kali ya. Dan yeah. jarang langsung <laughs> semoga <laughs> berpikir. Hmm. Kita keep yeah, aja kita gitu, ya. Keep keep gitu ya. Untuk ini ya yeah. jadi pelajaran buat kita buat yeah. diri mm. mm. itu ya, Mbak Karena Mbak kita nggak bisa nolongin mereka juga. Misalnya gitu ya ada seseorang persepsi seorang suami ketika dia uh, uh, berpaling, mm -hmm. gitu kan banyak ya, misalnya karena dia nggak mendapatkan sesuatu dari istinya yes. tapi yang mm. pasti, gitu dalam satu pernikahan mm -hmm. ketika ada satu masalah, istilahnya orang biasanya bilang nggak cocok sama mm -hmm. pasangan hidupnya mm -hmm. kan harusnya dicocokin diselaraskan, gitu mm -hmm. atau atau diselesaikan hmm. bukan selingkuh, yeah. selingkuh itu bukan solusi, yeah. itu bukan. tidak taat karena di dalam Al-Quran ketika kita ijab kabul itu kita sedang berjanji berkomitmennya bukan sama pasangan tapi sama Tuhan, mm -hmm. makanya namanya ijab kabul mm -hmm. berjanjinya sama Tuhan, Tuhan. akan setia, mm. jadi setia pada komitmen, komitmen itu, kita, ya. nah, jadi kan mm. itu kan E, kalau orang punya persepsi berbeda, dia kan mencari uh -huh. pembenaran, lalu dia dia bilang, habis saya nggak yeah. cocok, isi uh -huh. saya gini, gini, uh -huh. gini, gini. Uh -huh. Tapi kan bukan berarti membolehkan kita untuk tidak taat. Uh -huh. Cuma dua, ketika kita tidak cocok, uh -huh. sama tidak berbeda pendapat, sama pasangan, uh -huh. ya kita samakan persepsinya supaya jadi sependapat, uh -huh. atau kita selesaikan. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan selingkuh. Hmm. Ya balik lagi ya tergantung pilihan uh, itu iya, mau di mana ya dan untuk kita iya, yang menyaksikan iya, fenomena iya. itu juga iya. jadi in pelajaran. Intinya iya, ya, adalah Mbak apapun ya, yang kita hadapin um, kita harus tetap taat. Iya. Kita iya. harus taat semua. Untuk aku, aku. Aku. Aku. Aku. fenomena itu iya, iya, untuk, untuk aku, aku ya. Nah kalaupun kita nih ngomong nih iya. ada terus istrinya marah-marah kita juga nggak bisa bantuin. Iya. Ya. Istrinya itu sabar, atau jadi marah, uh -huh. atau jadi bunuh diri. Kan kita enggak bisa bantu? Iya, iya, dia, kan ya. dia sendiri Yang iya, iya, iya, iya, iya, iya, teman kita yang curhat Suaminya iya, uh -huh. ya kita Beri kekuatan, lalu sampaikan kebenaran. Mm -hmm. Seperti apa sampaikan. tuh Mbak, memberikan kekuatan, kebenaran, kebenaran, kebenaran <coughs> yeah. kalau misalnya ada curcol tentunya <coughs> seperti itu. Kalau yeah. aku, tetap aja kembali kepada tujuan, pengennya mm -hmm. apa sih, kan kalau pengennya mm -hmm. taat, pasti pakai sudut pandang spiritual. Yeah, pasti nah, aku selalu bertanya, uh, misalnya ada yang nanya nih, Mbak, suami saya begini, begini, begini, gitu, zolim, ya kan, selingkuh. Saya cuma nanya, Mbak, kesini mau apa? -apa? Mm -hmm. Mm -hmm. Mau apa? Mbak kesini mau merubah suami Mbak atau hmm. gimana? Hmm. Saya pengen suami saya tuh e, paling nggak perhatian kayak ke saya atau suami saya git, merubah, merubah, suami gitu, berubah ya. gitu Terus hmm. saya bilang, wah, salah susah ya hmm. Karena Alquran hmm. tidak mengajarkan kita Alquran itu mengatakan kita tidak dikasih kemampuan untuk merubah, merubah orang. orang lain ya. Siapapun itu Sedengkak ya. hmm. apapun sama siapapun ya Nggak bisa hmm yang bisa adalah kita merubah diri kita nah kalau ibu mau merubah bagaimana Mbak Inka supaya saya bisa tetap ikhlas sabar menghadapi suami saya yang selingkuh hmm. kita bisa karena Al-Quran hmm. mengajarkan yang bisa, adalah. gitu hmm. tapi kalau merubah orang lain ya, kita nggak dikasih bisa. kemampuan untuk merubah orang lain hmm. itu sudut pandang yang pertama ya. sudut pandang yang kedua saya nanya juga misalnya yang kan nanya ya ibu Nah, dengar enggak ajaran kita bahwa kalau kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Mm -hmm. Kalau kamu berbuat zolim, kezoliman itu untuk dirimu, dirimu sendiri, sendiri juga, ya kan? Yeah. Nah, jadi semua ber, berpulang, ke, berbalik kepada kita. Nah, mm -hmm. sekarang bisa enggak, Ibu merasakan tadi? Kan Ibu bilang, "Aduh, Mas, suami saya zolim sama saya." Mm -hmm. Nah, coba sekarang bisa enggak dengan kebenaran ini? Ibu bisa pakai enggak, bahwa... Mainkah suami saya sedang menzolimi dirinya sendiri lalu kenapa kita stres orang ah, dia ya. menzolimi dirinya nah, hanya jadi mudah ya. gitu, justru ya, ya. ibu akan berterima kasih karena suami ibu menyerahkan pahala-pahalanya yang dia sudah, sudah dahulu, kumpulkan, sudah kumpulkan ya. dengan susah payah dari sholatnya, dari Buasanya, puasanya, dari hajinya ya. Semuanya gitu dia kasih ke ibu gratis. Ibu iya. ya, bersyukur enggak. Jadi dengan sudut pandang spiritual memang enggak ada masalah. Iya, beda banget hmm. ya Mbak ya. Iya. Karena kan kalau misalnya lingkungan mm -hmm. atau itu aja kan pasti uh -huh. ya pastinya yeah. stres banget ya langsung lah yeah. jatuhnya yeah. jadi ngejelekin yeah. satu yeah. sama yeah. lainnya. Ya, sebagainya gitu. Itu. Tapi tadi yang Mbak Inka jelasin, ya, sini gitu, hmm. kok beda banget. Beda jadinya, banget ya. Tapi iya, Benar -benar juga sih, menarik iya. ke diri sendiri. Iya. itu kan? kita, kita kalau misalnya nggak pegang iya. sudut pandang spiritual iya, itu, betul, emang itu rugi banget ya, iya. karena... Kayak yang kita ngelihat, teman kita itu aja, mm heeh, -hmm. kan pengen gunjing ya, jadi buah, Iya, sih. Bener. iya kan? masih gak awalnya masih oh, oh, kan, tahan ya, mm -hmm, gitu mm -hmm. kan? Tapi sama suami kita sendiri, tau gak sih? Gitu. Iya, itu heeh, kan heeh, aja ya mbak itu ya, heeh, heeh, heeh, mbak heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, nih, di kita nih sebenarnya mau menggunjingkan atau mengambil pelajaran dari situ itu kan? itu ya, balik lagi balik lagi tujuan kita ya. menyampaikan jadi uh, yang kita dikasih lihat fenomena itu benar-benar pelajaran untuk aku kita iya, sendiri kita ya. karena, um, begini, kan kita nggak pengen dong mm -hmm. ketemu temu, uh, pasangan teman kita selingkuh mm -hmm. pengen gak? Mm -hmm. enggak, enggak kepengen enggak enggak. sama selingkuh si tapi tiba-tiba ngeliat itu yeah, keinginan siapa? berarti kan keinginan ya, Tuhan kan, ya. untuk, kita untuk apa? Dia, untuk kita ambil pelajaran, ya, ambil pelajaran bahwa uh -huh. uh, semua misalnya banyak pelajarannya kan. Oh yeah. uh -huh. pada saat itu kita sedang uh, sedang apa gitu misalnya? Uh -huh. Oh ya pertanggungjawaban masing-masing. Uh -huh. Berarti oh ya atau dia makanya jangan duduk zalim ternyata zolim itu bukan kita menzolimi pasangan kita kalau iya. kita selingkuh tapi sebenarnya zolim, kita menzolimi jiwa kita iya, iya, sendiri iya. karena kita akan mempertanggungjawabkan iya. setiap iya. perbuatan kita jadi iya, ya. sudut pandangnya iya. bisa banyak banget banyak, ya? banyak banget, nah memilihnya tergantung kita mana yang paling pas yang lagi kita yang membuat ya. kita taat, itu okay. yang mana? pilih aja, pas itu tuh yang, membuat yang pas itu yang membuat kita memudahkan kita untuk iya. taat jadi, misalnya jadi mudah uh, kita menjalankan tugas dalam rumah tangga kita. Hmm. Pas itu juga berarti kita ya. tidak menggunjingkan dia. Ya, itu ya. itu, ya. itu juga pas. Pokoknya hmm. pas itu ketika kita menjadi mudah melaksanakan mudah kehendak Tuhan. Oke. Okay. Apapun. Gitu. Apapun. Iya. Ih, luar biasa banget. Hmm. Hmm. Hmm. Sudut pandang oh. spiritual. keren <tid> oh, <spiritual. tid> <tid> <tid> banget. Jadi gak bingung-bingung lagi gitu iya, loh, iya, ngomong-ngomong nah, gitu. nggak oh. ya? Ngomong oh. kayak, aduh. Hmm. Makanya memang kita itu harus belajar agama tuh sungguh-sungguh hmm. fokus dan konsisten yeah. di setiap yeah, yeah. fenomena. Hmm. Dia namanya ikro itu sebenarnya ya begitu kata, kata Allah di dalam Alquran bacalah salah di antara langit dan bumi, di antara kalian semua. Artinya ikro tuh pakai hati dengan peristiwa. Oh itu hmm. bahan iko ya Mbak ya. bahan, bahan ya? iko rupanya. Mm -hmm. Ih, beda <laughs> banget ya. <laughs> kita kira samae cuma langsung kita cuman ngeli sok bayangnya kan, teman kitanya. Asumsi gitu iya. langsungkan. Waduh, waduh, oh, oh, waduh oh, ini benar-benar ya, Kita, kita aja jadi enggak dapat apa-apa ya kalau hmm, melihatnya begitu ya. Cuma gimana kalau sampai akhir oh, kita, oh. kita bergunjing iya. mengenai apa yang kita lihat yang kita, kita cuman itu, lihat, ya. yang kita tangkep cuman kejelekannya iya, aja iya. ya padahal-benar kayaknya kita menilai iya, orang iya, iya, iya betul, iya. padahal kita gak tau ya mbak kayak uh, tadi mbak Inca oh, oh. bilang, kita gak tau apakah itu ternyata saudaranya iya, gitu. kita, kita gak tau lah persoalannya dia gitu kan iya. bukan urusan iya, ada kita ada apa di belakangnya, hmm. gitu. iya Allah. Oh. apa sih oh. kerugiannya kita menilai iya. orang? Ya, kita apa kerugiannya? Kotor mbak hati ya kalau hati kotor kita gak bisa ikhrop Oh, oh, ya pasti tertutup, ya. Iya. Uh, ter ter tertutup hijab karena hmm. setiap menilai titik hitam kita. juga ya jadi nggak bisa, bisa melihat kebenaran gak itu bisa. berdiri kita sendiri ya. ya. Aduh nggak um, bisa ikro ya tentunya gitu jadi nggak bisa taat lah ya boleh kan kita nyai ya? iya, mm. karena buat kita, kita gelap buat kita terang tuh di luar ya jadi kita ngomongin yang oh. di luar aduh itu dia tuh ngeri banget tuh mencari harusnya pencerahannya di luar harusnya terangnya di dalam, di dalam. Di dalam, di dalam ya. kalau di dalam uh, itu semua keindahan Apapun sajian ya. Tuhan sajian. sempurna sajian. di dalam ini jadi hidup keindah indah gitu. Kadang-kadang kita, kita juga, tidak menilai orang, tidak menilai orang, jelek. Iya. Ya orang, tidak menilai orang, tidak menilai orang, tidak menilai orang, tidak menilai orang, kadang kadang juga kan tidak menilai orang, tidak menilai orang, tidak menilai orang, itu ah, itu dia ya, tidak ya mbak ya menilai orang, tidak menilai orang, tidak menilai orang, kan menilai orang, tidak menilai orang, tidak menilai tahu ya. menilai orang, tidak menilai orang, tidak menilai orang, tidak menilai orang, tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk. Okay. Gak pernah. Dan Tuhan itu kalau memberikan sesuatu pasti baik, walaupun nggak enak. Hmm, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hmm. Tuhan itu selalu fokus dan konsisten memberi sesuai kesanggupan. Nah, jadi aku yakin, harusnya orang ini sanggup menghadapi ini. Hmm. Harusnya ketika suami begitu, ini yang terbaik buat dia dia langsung mau menyelamatkan jiwanya, gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak nggak bisa menolak ini, hmm. ya namanya dia memang uh, dia harus belajar yang benar, gitu. Jadi Tuhan tuh sebenarnya masih itu buat memperbaiki diri, Sebetulnya bukan ya. buat nyalain orang sebenarnya begitu. Iya. Hmm. Iya. Kalau kita nyalain orang, kita luput. Iya. Hmm kesalahan kita tuh ruput gitu, kita. kita sibuk dengan ya, koreksi, yang koreksi yang di luar iya, aja iya. mbak ya dan kalau kita nggak sanggup berarti kita e, tidak yakin Allah itu sesu memberi sesuai kesanggupan sesuai kesanggupan tuh maksudnya gimana sih mbak? Kan Allah tuh bilang, aku akan memberi cobaan sesuai kesanggupan manusia. Nah, maksudnya seluruh manusia itu kalau dikasih ujian ini, hmm. pasti bisa. Sanggup. Kita nggak bisa bilang gini, ya. ah kamu mah enak, nah, ujiannya iya. gini, Betul. saya mah nggak bisa. Bukan Allah itu, itu ya. kalau kasih ujian, hmm. dia kasih Cindy nih. Ya. Aku hmm. pasti bisa, Cindy bisa, Mimi bisa, semua manusia harus bisa. Hmm. Tapi kalau Cindy bisa, Aku nggak nah. bisa, ya salah aku nggak belajar. Oh hmm. gitu, karena iya. kan kalau itu kan suka nyontek ya, kita ya hmm. main ke eh, enak, hmm. lahir <laughs> abamanya belasan iya. tahun, iya, nggak gitu, ternyata kan begitu ya. Begitu. Nggak, nggak begitu, ya. karena itu Tuhan gitu, tuh ya. adil. Nggak iya, hmm. mungkin ya. dia kasih ini yang berat ini, nggak, nggak. Memang sesuai kesanggupan artinya hmm. yang dia butuhkan gitu. saat itu memang itu. Gitu. gitu. Iya ya sesuai kita, kesanggupan hmm, dan kebutuhan iya, kita saat itu. Iya, ya, mbak? iya. Ya betul juga ya, mbak ya. <tuh> Kalau kita melihat kayak gitu, pasti dia terjadi seperti itu mm. sesuai kesanggupan dia mm. dan yeah. memang itu yang dia butuhkan untuk dia. Yeah. Aku pun juga gitu, yeah. yeah. Ketika aku dikasih lihat fenomena yeah. yeah. yeah. itu, mm. pasti mm. ada mm. Mm. Mm. Mm. aku yang membutuhkan yeah. pelajaran betul. dari situ. Ih, luar biasa banget ya. <tuh> ya ampun, mm. iya sih iya, dengan iya, aja begitu Jadi nggak ada yang nggak bingung, nggak bingung kayak kita kak nah, naluri juga jadi enggak yang kasihan-kasihan iya, karena kalau mm. gitu langsung visualnya waduh mm. pengguruh mm. gitu yeah. kan, ya Kasih kan mau kayak sehero gitu ya kita kan Mimi Cindy okay. aku ya kita kan udah melewati hidup nih udah sekian puluh tahun pasti kan pernah mengalami nggak mungkin nggak pernah mengalami semua sesuatu yang nggak nyaman nah, pasti pernah iya. pasti pertanyaan mm -hmm. sekarang pernah nggak ngomong gini, untung dulu dikasih ini pernah nah <laughs> sekarang begini sekarang udah berarti gitu berarti memang kita itu terbatas kita tuh manusia sempurna tapi kita penuh keterbatasan kita enggak Tahu apa yang terjadi lima menit kemudian ya. Ya. Tapi bagi betul. Tuhan Masa lalu dan masa yang akan datang Sama terangnya ya. Makanya Allah memberikan sekarang Kita cuma melihat sekarang kita bilang ini jelek Padahal di kemudian hari Itu sebenarnya kebaikan ya. Ya. Tapi bagi itu, Tuhan udah betul. tahu ya. Ini udah pasti baik ya. Makanya kita butuh ya. belajar agama Sehingga kita bisa berpasang baik sama Tuhan Betul ya. Gak lain sih selain belajar agama betul. Iya ya, bener ya gitu. melihat yang masa lalu itu hmm. sekarang tuh kalau mimi hmm. Mbak kayak hmm. wah oh, ya bener ya gitu hmm. jadi koreksi diri gitu nah. Paling Gila rugi banget gue dapat fenomena itu egonya luar biasa ya, apa, -apa, ya, apa, -apa, ya, apa, apa ya bener ya Oh, ya, untung dapet, begini, ya. gitu, iya, untung ya, dikasih gitu, itu ya. kan ya. kebanyakan Bener. orang menjadi Bener. lebih baik karena ketidaknyamanan Betul. kan nah, ya. coba sekarang ya. ini, Cindy belajar agama pasti waktu lagi nggak nyaman ya. makanya ya. mau belajar agama ya. waktu nyaman orang mau nyaman. nggak ke mall terus gitu kan ya. nah waktu kita berarti apa ketidaknyamanan itu kan baik ya. nah apa pelajaran yang diambil dari sini ya. ketika kita merasakan bahwa tidak nyamanan itu baik. Untung dikasih itu. Nah, kita akan bisa berkomitmen sama Tuhan. Hmm. Ya Allah, saya tidak lagi alergi dengan ketidaknyamanan Ketidaknya mana, karena meyakini dia. pasti baik. Iya, yeah. dulu mm -hmm. kenapa ya kita alergi? nyaman, enggak ada kalau ya baik karena kita pikir saat nyusahin aja ya, Mbak. Guru, kita maunya yang enak-enak soalnya hidup kita betul kan sama mau enak, mau nyaman terus sampai titik aja. Iya, selesai. Hidup kita enggak mau tuh ada yang ganggu dikit. Iya. Terpisah. Iya, itu. Senang Nah, makanya Dini? rugi, alergi dengan alergi dengan kemarinan itu rugi, yeah. karena di dalamnya situ ada mati. Mati. Petunjuk, Mata, Allah. petunjuk petunjuk ya yeah, kita petunjuk. gak bisa melihat sama sekali yeah. kalau kita mm. menolak mm. ketidaknyaman yeah. makanya Kalian kalau kita, mau belajar. Kalau kita merasakan bahwa kita ini terbatas, tidak bisa menembus ruang dan waktu kita butuh Al-Quran Ya. Ya. Untuk, Untuk menyempurnakan keterbatasan, keterbatasan kita ya, mm -hmm. itu jadi ini ya, Mbak. Apa sih kayak uh, referensi yeah. kebenaran dari apa yang kita lakuin, kok kita iya. lata, melakukan terus, iya. pas kita terlalu Qur'an ini salah ya? Salah ya, begitu oh. ya, Mbak? Ya, iya, gitu iya, iya, iya, iya, iya, ada, ada iya, iya, ya, benar iya, salah iya, hmm, iya, gitu ya. ada, ya. ada ya. Walaupun enak, saya nggak ya. enak apapun, tapi Al-Qur'an bilang itu yang benar, ya, udah ya, direnungin dulu sih sebenarnya. Apakah iya. terkonfirmasi itu? Hmm. Hmm. Nah, kita bisa daur ulang dari peristiwa yang lalu. Hmm. Ya. Ya. Oh ya, dulu gini, akhirnya gini. Oh ya, benar, berarti ini satu kebaikan. Gitu. Hmm. Hmm. Uh, contoh aja yang uh, kebenaran Al-Qur'an yang paling banyak ditolak, hmm. Hmm. yang aku lihat di lapangan, ya, yaitu sesuatu yang buat kamu baik belum tentu baik menurut Allah, hmm. yang menurut hmm. kamu buruk, buruk belum tentu buruk menurut Allah. Allah. Ya. Makanya banyak prasangka buruk terhadap tuhan. Ya. ya banyak menolak ketidaknyamanan. Iya, benar Mbak. Walaupun ya. sulit kan, Kak akhirnya ya, ya setiap benar. saat kita terampas ke kesenangan Senang. kita hmm. karena. Udah sangka sama ketidaknyamanan. Nah, iya. Jadi masalah selalu ada deh. Iya. <adas> Banget. Enggak terima dengan <laughs> ketidaknyamanan Iya. Iya. <laughs> gitu. <tung> Jadi kalau ada teman Suami gitu gimana? Ya udah, udah ya, tahun, bim, tahu deh, Mbak. Udah sekarang. Kalaupun <laughs> ak ak Akhirnya cerita nih, saya cerita masih <limas> nih <Yunan> gitu. Udah <limas> tahu aku nya apa di yang, di yang mau diambil ya pelajaran Akhirnya. buat akuntikanya, hmm. iya, iya, ya, ya, ya, ya. bukan. Ya. Ya. Karena kalau jadi berbunyi nunggu oh, ya. Aduh, hmm. gak mau lagi deh, nggak ada manfaatnya. Iya bener, gak ada manfaatnya, mbak. Orang itu tidak menyatu juga. Iya, kita ini ya, juga harus perbaikan. Iya, kita, kita, hmm. hmm. ya, kita cuma kayak usil aja gitu berarti. Aduh, rugi banget. Ngapain kayak begitu? Nggak dapet apa-apa, gak mau selalu luput, sering ya luput yeah. kita yeah. mengambil pelajar yeah. itu duduk diri yeah. sendiri yeah. gitu ya mm -mm. lupa lah <laughs> jadi yeah. begitu ya jadi soulmate kalau kamu mengalami kejadian sama seperti tadi Mimi dan Cindy sharing di awal episode ini mm -hmm. kita kalian gak harus bingung lagi Tinggal yeah. <laughs> kalian pilih tuh Harusnya emang, ya, tadi ya, Mbak Engkau udah mm. berbagi wawasan harusnya kita gimana ya? Kalau yang mana yang membuat kita ya, paham, memudahkan. Dan memudahkan, dan memudahkan, memudahkan sudut pandang memudahkan. yang pas adalah sudut pandang yang memudahkan kita untuk taat. Menjalankan perintah Allah SWT. Mm -hmm. <laughs> yes. hmm. Di segala situasi yes. dan kondisi. Ya biar masalah emang, emang ada. Ada. Mm. ada, harusnya masalah itu. Seperti... Mm masalah emang ada tuh cuma ada di YouTube channel kita Spotify Facebook Instagram dan TikTok <laughs> kita pamit undur terima kasih Somet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk like, share, subscribe and comment di link di bawah ini ya Soulmate.